Oke, sahabatku, hai assalamualaikum semuanya, di mana saja berada. Sekarang kita akan berbagi sebuah informasi ya terkait cara kita untuk transfer ya uang. Ini versi terbaru 2023 Dari BSI ke BSI lewat ATM terbaru teman-teman ya. Nah ini kan BSI ini ya nomornya BSI juga. Nah, gimana caranya? Ini sangat simpel dan mudah dipahami sama semua kalangan, teman-teman ya. dua mudah, para pemula juga bisa mengikutinya. Silahkan, pertama masukin kartu ATM-nya dulu. Nah, Oke, okay, kita akan berbagi. Langsung pilih bahasa Indo. Kemudian, masukin pin teman-teman ya. Di sini masukin pin-nya. Setelah itu, pilih menu utama. Pilih transfer pilih ke bank lain lalu tekan iya untuk mencetak struknya dan kita tunggu masukin nomor rekening BSI tujuan temen teman ya Nah ini kita transfernya ke sama BSI ini Bang apakah dia pakai kode di awal onda oh, karena sama BSI kan kecuali kalau uh, dari BSI ke bank lain baru dia pakai kode jelas ya setelah itu tekan OK aja dan oke okay, dan akan keluar namanya di sini Yusron Saudi setelah itu tekan lanjutan teman-teman ya kita okay, sekarang jumlah nominal nih nah, nominal ini minimalnya berapa bang ya minimal bisa juga sampai 1000 ya maksimalnya tergantung jadi jenis ATM eh okay, tekan iya kemudian kita tunggu sebentar lagi dan akan keluar transaksi dan datanya seperti ini kalau sudah sesuai pas nama pas nomor tujuan dan jumlah tekan aja iya kita tunggu, sedang proses, yaps bukti stroke sudah mau keluar teman-teman ya ini dia, oke sudah berhasil, simple dan gampang sekali bukan, Ah, jangan lupa subscribe-nya nih, like, komen video ini ya, karena kita akan berbagi saldo gratis buat teman-teman nih, silahkan subscribe-nya, kasih buat hasil waktu 3 detik dari sekarang, like dan subscribe-nya. oke sahabatku terima kasih yang sudah like dan subscribe video ini kami doain anda semoga sehat selalu panjang umur dan murah rezekinya teman-teman ya dan nanti akan kita kasih saldonya buat teman-teman jika tembus video cukup 100 like saja selama 24 jam sejak publish video ini teman-teman ya nah itu dia ya oke jadi simple mudah dan gampang sekali cara kitanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh